Wah, halus kali, Bang. Ini ah, ukuran lele, lele, guys. Blur lele. itu bilang blur. Ini blur namanya, Pak. Blur bang? namanya. Blur, guys. Guys, blur. blur ada ukuran lele, guys. Belum ada ukuran lele, ya. guys. Belum ada ukuran, guys. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, welcome to back my channel ifren Game gemar belajar sukses. Oke, okay, guys. Kali ini saya lagi berada di kolam pembibitan lele. Nah, ini ada kolam pemimpin lele pakai terpal ya guys nah, Satu kolam ini berapa ekor Kita tanya langsung sama yang punya Oke okay? ah Bang, abang yang punya kan? Iya, Sini iya dulu, bang. Baik, bang, kenalan dulu kita Bang Ya, <gasih> siapa siapa nama Darman Darman bang Darmansyah Darmansyah bang kalama ya, bang bang kolam saya bang oh kolam pemijahan ya bang ya kolam pemijahan pemijahan apa ini ini ukuran kolamnya ada berapa ya? bang 5 meter lima kali dua bang 5 kali dua meter ya bang ya. oh isinya ini berapa ekor bang dalam satu kolam ya mencapai dari 30 ribu, ribu loh Bang. Oh, 30 ribu 30 ekor, ekor ribu, Bang. Maset. 30 ribu ekor, guys. lo bayangin dong. Bang, boleh? Kita lihat, Bang. Boleh, boleh, Bang. Boleh. Boleh, guys. Boleh, tanggap. Kita mau lihat. Ini, eh, Bang. Ini, bang. bang. Caranya, Bang. Caranya. Nah, terus. Dari awal gini ke yang gini bang Ayo Dasar, Dasar bang ya Dasar kali nanti ikut sampah dia Tahan bang kan lu bang Jangan-jangan angkat dulu bang Tahan Guys, guys Lele semua guys, guys, wih. Ah, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, Lele semua guys, ada ya guys, semua guys, Lele! guys, guys, Lele! Lele guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, guys, blur, guys, guys, guys, Belum ada ukuran, guys Belum ada ukuran. Bang gak mati nanti, Bang. Oke, okay, Bang. Terus pas, bang. bang. Banyak. Kali, guys. Uh. Uh. banyak. Banyak guys, mantap. Banyak ya bang. Ini ukuran 22 ya bang? Di bawah 22 Oh, di bawah dua, dua Berapa hari ini bang? Dua minggu bang. Pada dua hari, minggu. bang. Oh. Dua minggu. Dua minggu guys. Bang, kalau yang udah siap layak jual di pasar untuk pembenihan, apa untuk siap untuk masuk ke kolom pembesaran umur berapa hari? Itu bang? umur 40 hari itu udah siap jual lah, itu ukuran? Ukuran 38. Ukuran 38, umur 40 hari iya, udah siap, siap jual ya. Oh, harganya berapa? Bang? Harganya sekitar 100 perak. 100 perak? 100 perak? Satu ekor? Satu ekor. Wow, lumayan, Bang. Ada 30.000 ekor yang 30 tadi, ribu. Bang. 30.000 ribu kolam. Oh, yang ya, makannya, Bang, apa makannya, Bang? Makannya Makan. kalau masih dia belur lah itu, masih cacing lah, bilang. Si belur? Cacing. Cacing. Oh, cacing. Cacing sutra? Cacing sutra. Hmm, ini umur berapa hari, Bang, dikasih cacing sutra, Bang? Dari, dari pas pemijahan, Dari pas mecah telur dia, umur seminggu ke atas. Dia udah mulai nampak lah. kita minta ikan itu, hmm. baru kita cac kasih cacing. Oh, kalau dari masuk di sini, ini dari umur satu hari dari telur? Jadi telur ya, telur. Nanti ada pem tempat pemijahannya di sana, baru hmm. nanti pindah kemari. Oh, jadi umur aja. seminggu baru dikasih cacing, cacing. cacing sutra. Oh, tempat yang boleh kita ke sana, Bang? Boleh, Bang. Kita te ke tempat pemijahan aja oke, okay, ayo. Bang, ke sana, pak. Okay. Teman-teman, kita udah sampai di tempat kolom pemijahannya ya. Ayu, ayo, okay, Bang. nah ya. ini kolam indukan ya coba kita coba kali ya indukan nih mak guys indukannya guys besar guys besar ini umur berapa bulan toh ini umur besar satu tahun, Bang. Satu tahun, ya. Beratnya satu ekor bisa hantuk berapa, Bang? Satu kilo setengah, ya? Satu kilo setengah, ya? Oh, Sarat supaya bisa dipijah, Bang? Kayak mana itu, Bang? Umur berapa? Umurnya 9 bulan, lah. 9 bulan katus, lah. Itu kan udah ada udah, udah telur, ya? Oh, udah mempunyai telur, ya, Bang. Oh, ya, Bang.